Hello everyone, welcome back on Max Watch YouTube channel Still with me, Theo Well, kali ini yang gue bahas bukan review ya Tapi gue akan ngebahas pertempuran antara yang asli versus abal-abal atau KW ya Kalian pasti seneng kan kalau yang pertempuran-pertempuran kayak gitu Oh iya yeah nggak cuman itu, gue masih mau kasih spoiler dikit buat kalian nih, untuk di video kali ini Gue juga bakal ada giveaway lagi buat kalian Nah, yang baru lalu udah ngikutin channel ini Pasti kalian udah dapat pengumuman kan yang menang siapa Well, kali ini kita akan adain giveaway yang serupa Tapi Persyaratannya seperti apa? Tonton video ini sampai habis ya. Stay tune. Oke, okay, siapa sih yang tadi gue bilang yang bakal bertempur Asli versus KW? Well, ini mereka yang bakal tempur ya. Seperti yang kalian lihat di sini, box ini pasti kalian udah kenal ya. Box apa? Jadi ini yang menurut netizen biasanya kw yang paling mirip Ya gue akuin sih Emang iya Tapi sebetulnya nggak semirip itu sih tetap ada bedanya Ya namanya juga KW Apa itu tipenya? Langsung ya Gue buka aja nih yang kw dulu Tahu nggak? g shock udah niat banget Ada manualnya cuy Kalau kartu ini kayaknya kalian udah tahu ya <tuk ngasih> udah mirip boxnya kaleng tapi lihat dong buat maluin kalengnya aja nggak perfect <tuk ngasih> ya sudahlah namanya juga KW nah ini dia kalian pasti tahu model ini kan ini adalah model yang sampai saat ini masih diburu karena ini memiliki nickname Oakwood nah, Oakwood kalian pasti beberapa dari kalian ya yang hobi jam atau yang suka ngikutin perkembangan jam pasti tahu Oakwood tuh adalah salah satu model dari Luxury Watch yang namanya AP atau All The Mouse Piguet nah, shape-nya ini mirip banget dan gak cuman itu, G-Shock ini juga bisa di custom ya tahu aku jadi bisa lebih mirip banget sama AP-nya tapi yang gue pegang di disini ini bukan yang original ya ini adalah yang KW sekilas emang mirip sih langsung gue head on aja ya ini dia yang asli nah kodenya ini adalah GA21001A1DR oh ya, untuk diameter case-nya ini 45mm ya kurang lebih kalau sama yang palsu mungkin hampir sama secara diameter tapi tetap ini lebih besar sedikit ya thicknessnya 11,8 untuk ukuran G-Shock analog digital ini adalah yang tertipis mungkin itu salah satu alasan banyak orang suka ini karena modelnya tactical bisa dipakai casual semi formal juga bisa apalagi warnanya yang full black kalau movementnya tetaplah tetaplah quartz dig analog digital khas G-Shock untuk tanggalnya sendiri juga udah perpetual, selama kalian setting tahun sama bulannya oke sih sebetulnya dia akan udah menyesuaikannya tiap harinya. Nah, untuk kristalnya sendiri ini mineral kristal, ciri khasnya Jisok kalau yang ini ini plastik. Kelihatan banget. Ini mineral kristal and this is I think this is plastic oke okay. dan untuk water resistance nya sama-sama 200 meter tertulisnya tapi entah ini beneran 200 meter atau enggak aku rasa sih enggak ya which is warnanya sebetulnya lebih mendekati ke full black jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan lebih tactical ya, warnanya lebih full black dan untuk hands nya warna hands nya sendiri bukan ke white tapi lebih ke gray ya beda sama yang palsu ini ini lebih ke white ya untuk warna hands nya apalagi sih yang jadi beda banyak mungkin di sekilas kayak gini diameternya kelihatan sama tapi dari warna kalian pasti udah tahu yang warna di sini ini lebih terlihat hitam sedangkan di sini lebih kelihatan made dan agak ke gray dikit ya Nah untuk markernya di sini Marker G-Shock, marker Light, uh, Search atau Mode sama Adjust di sini grafir tapi nggak rata, jadi ada yang dalam, ada yang pokoknya nggak rata banget deh. Markernya mungkin nggak terlalu dalam tapi sebetulnya lebih rapih dan lebih presisi itu pastinya. Ciri lain adalah jarak dial ke kaca, kalau yang palsu ini jauh kelihatan lebih dalam. Jarak antara kaca ke dial atau ke faceplate-nya ini lebih dalam. Dibanding sama yang ini, dia lebih flat atau lebih dekat ya. Dan lebih rapih pastinya. Untuk diameter, beda nggak? Secara sekilas kelihatan nggak. Tapi sebetulnya iya, beda. Karena yang palsu ini kelihatan lebih bulky dan lebih gede dibanding yang ini ini kelihatan lebih compact, tipis ya sedangkan yang ini, wow tebel banget cuy nah kalau dari movement sendiri gimana kan? nih langsung gua tekan tombol adjust ya buat yang palsu oke jarumnya bergerak ke situ yang asli Kalau kalian dengar dan perhatiin suara bipnya tadi beda ya antara yang asli sama yang palsu. Sekilas kelihatan sama. Kalau yang palsu setelah gue tekan tombol adjust lagi dia balik ke set waktu yang udah tersetting seperti apa lihat dia. Oke, muternya panjang banget dan jarumnya berisik rotasinya. Lama ya, nyampe ya. Wow, satu putaran dulu. <laughs> Coba bandingin langsung sama yang asli. Set oke, dia langsung berputar ke arah yang lebih dekat ke waktu utama. Nah, ini dia bedanya ya, walaupun serupa tetap gak sama. Dan untuk suara beep nya juga, kalau yang palsu seperti ini ya. Nah, kalau yang asli tetap ciri khas G-Shock yang nggak bisa ditiru, walaupun sama-sama BIP, ya. Dan untuk bagian digitalnya sendiri, kalau yang palsu ini lebih gelap dan... Uh, Angka digitalnya juga kurang kontras ya. Dari sini aja sebetulnya aku nggak ngelihat ya, nggak bisa kelihatan. Susah banget dibacanya itu moodnya ke apa atau mungkin angkanya berapa itu akan susah banget dibaca. Beda sama yang ini angkanya lebih kontras walaupun dia negatif display tapi tetap mudah terbaca ya. Nah yang beda lagi adalah di lampunya. Kalau ini lampunya masih menggunakan lampu kunonya electroluminescence ya. Aku nggak tahu dia electroluminescence atau bukan yang pasti warnanya sih agak kehijauan. Yang original LED. Nah, untuk case-nya sendiri seperti apa? Untuk di backcase-nya di sini ada tertulis carbon core guard, tapi sebetulnya bukan carbon core sih dan untuk stainless steel backcase-nya juga nih lihat. kalian melihat sendiri kan cembung, besar. Mungkin ini mesinnya segede itu ya, jadi dia buatnya segini. Dan pada laknya sendiri, ini juga masih menggunakan tipe yang lama atau tipe yang kuno ya, beda sama yang asli. Tulisan karbon korgatnya lebih rapih dan dia case-nya lebih flat karena disesuaikan sama me modul mesinnya yang mungkin lebih tipis ya. Dan untuk di strapnya, disini juga udah terdapat quick release yang built-in di strapnya ya jadi quick release ini kalian pasti udah tahu tinggal congkel pakai jari aja udah bisa melepas strapnya dan lebih gampang untuk plug and play dan di lapisan dalamnya ini terdapat carbon core guardnya dia sekilas sih kelihatannya sama ya tapi sebetulnya nggak. kalau di sini resin atau mungkin bahan strapnya jauh lebih tipis dan sedikit lebih kasar beda sama yang di sini ini lebih halus teksturnya juga mate-nya juga matte finishingnya juga lebih rapih dan lebih rata kalau di sini mungkin di beberapa bagian ada yang polish ada yang agak matte well namanya juga KW semirip-miripnya juga tetap aja KW ya dan pada bakalnya, walaupun modelnya sama kalau yang original di sini Finishingnya made atau mungkin agak sedikit sunblast kalau yang di sini polish. Jadi kalian jangan sampai tertipu ya. Karena walaupun mirip ini sebetulnya beda banget. Dari ketebalannya pun juga beda. Sekali lihat pun pasti juga udah tahu ini bedanya apa. Jadi kalian mau beli yang mana itu memang terserah kalian, tapi di sini aku pengen kasih kalian sesuatu supaya kalian yang masih pengen mendapatkan original nggak salah beli. Jadi ini salah satu ciri khasnya. Sebelum kalian nanya yang di sini, ini properti ya. GA 2110. Ini punya gua. Oke. Okay ini juga punya gua sih tapi yang gue bahas ini dulu ini properti cuman gue kasih pamer aja sama kalian <laughs> dan untuk harganya sendiri lumayan ya bisa setengahnya kalau yang original kurang lebih masih bisa sejuta dua jutaan ke atas tergantung regionnya tapi kalau yang KW cuman 400an 450an mungkin udah sampai rumah sampai alamat so kalian yang masih suka atau berburu tipe GA2100 ini kalian harus hati-hati memilih jangan hanya tergiur barang murah kalian harus cek semuanya detail case-nya, seperti apa bentuknya shape-nya seperti apa itu pengaruh banget karena biasanya sekilas kalau terlihat di foto di angle tertentu mungkin kalian nggak tahu jadi ini aku kasih tahu buat kalian Semoga kalian bisa terbantu untuk yang baru mau memulai atau mau mengoleksi jisok. Oke, udah selesai ya tadi duelnya. Semoga kalian terbantu dengan yang tadi. Sekarang gue pengen sampein giveaway yang tadi sempet gue spoiler di depan. Nah, kalian yang udah ngikutin sampai habis pasti udah tahu dong caranya gimana? Sebagian masih seperti yang kemarin ya. Semakin lu muji, semakin kemungkinan besarnya lu dapet. Terus jangan lupa subscribe, likes, and comment. Kita bakal tahu mana yang udah subscribe sama yang enggak. So... Yang udah subscribe sih sebetulnya kemungkinannya yang paling besar dapat. Oh ya, yeah, tapi kali ini gue akan bikin sesuatu yang beda ya untuk caranya. Mungkin kalian tulis di komen kira-kira jam apa yang menjadi impian kalian gak harus yang mahal sih apa aja mungkin mungkin movementnya kah atau mungkin modelnya atau mungkin itu adalah jam yang mungkin pernah kalian punya history tertentu sentimental reason maybe gue <guluh> pengen tahu cerita kalian yang pengen gue kasih ke kalian kali ini adalah G-Shock a 2 br Menarik kan? Kemarin gue udah kasih spinnaker kali ini gue akan kasih kalian G-Shock So jangan lupa juga waktu kalian nulisin di story, di komen tentang story kalian Jangan lupa cantumin account Instagram atau IG kalian ya kalau yang belum punya kalian bisa buat bikin account nanti pemenangnya akan kita kontak lewat IG jadi kita tunggu ya kurang lebih sampai tanggal 8 Februari so jangan lupa ya ini giveaway nya yang kemarin udah dapat congratulations dan untuk kayak gini kita akan adain berkala ya secara rutin So aku tunggu ya story kalian jangan lupa subscribe jangan lupa like dan lupain tombol dislike oke okay? semoga kalian beruntung oke okay? see you on the next video bye.